Musan Pengvido Joto Stiang di Salano Pangeran. Sing kedua nu wanten Tiang, pedagang Surujudabah. Tadi nama no, bicara saat nih kepelanan. No. Sing tiga makai jaran, bicara no, berikut. Pelana gitu. Okay. Pokoknya pakai ada jaran aksesoris nopo? Jaran. Sesat sepatu nih. Lalu dia jadi Waline Pangeran. Mereka nak Wirisan ngeten. Ya Allah, kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesan tengkulu. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak tidak ada yang tak di rumah, Oh, ada sepatu tapi yang baik apa sih bisa di rumah? pangeran pengirahan itu aku rabu tahun aku Dene lo cerita di -kita kitab Alminanul Qabro sejak awas, seperti sahaja jatuh ini cara ini seneng aku, ya sudah Barno cara ini seneng aku, ya artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu Wis kita juga sering kriminal, wong-wong ya, khusus sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamane Allah tenan. Misalnya wong ngaku hukum matematika, nyek wong aku, aku sing butuh pertolongan, eh, ayo padha wae ya, kan. Wong bomo seneng pangeran nganggo mabuk, kriminal kabeh tahu tak usah dakoso alasannya Mergo arasane jere nulungi agamane Allah, emang nyek Allah lemah sampai butuh mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai apa? Politik sama kan ada menghina Tuhan kan tapi uangmu ini nulungi Allah nih atesan seneng ya wes rano rano mafume bahasane uang seneng merasa usah kisah bahasane uang seneng kau usah pokoknya uangnya kau kapan seneng paham sih kalau begitu tadi angel mulai malah sampai nrogsoal kamu puni uang bareng barang usah